GBP US dilanjutkan pergerakan sideways jelang FOMC Amerika. GBP US di pada time frame H 1 masih terlihat sideways dengan rank 1,29910 sampai 1,3000 saat ini GBP US berpeluang menguji area resistance di kisaran 1,31161 yang juga merupakan resistance kunci untuk pergerakan hari ini. Jika resistance 1,31161 pecah Pergerakan harga gbp usd berpeluang naik menuju area resistance selanjutnya di kisaran 1.31457 sampai 1.31935. Sebaliknya, waspadai pergerakan bearish menuju support 1.29910 sampai 1.29432 jika resistance 1.31161 bertahan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pergerakan indikator stochastic yang saat ini sudah mendekati area overbought. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081 212 sekali lagi 081